UNA, olah nafas, metode Wim Hof, Pak saya udah satu bulan masih keringengan, tapi kalau olah nafasnya selesai udah nggak keringengan lagi. Ya metode Wim Hof sangat normal kalau mengalami keringengan, jadi nggak apa-apa, jalan terus aja gitu ya. Metode satu, metode dua keringengan sampai udah dua bulan olah nafas masih keringengan, tapi kalau udah selesai olah nafas, udah nggak, itu nggak apa-apa. Ya kalau nggak olah nafas juga keringengan, duduk sebentar keringengan. Ada masalah yang lain, ya. Saya pernah di post di grup yang lama, grup yang baru, saya akan cek. Kalau belum, kayaknya ini minggu ini saatnya ngecek. Nah, sekarang kalau olah nafasnya pas saat gergingan, ada beberapa tips ya untuk mengatasi gergingan. Walaupun gergingan itu sebenarnya bagus saat olah nafas, ya. Kalau Anda gergingan terus, ya coba olah nafasnya duduk. Ya, biasanya gergingan itu kalau tidur, ya. Maka atau di sofa yang agak miring gitu ya masih genggengan juga gitu ya apalagi masuk pola nafas hitungan yang ke kalau yang metode metode satu ya ke 50 atau ke 100 gitu ya kencang lagi uh, gitu ya mulai ya aba aba saya lebih pelan lagi yang ke 75 gitu itu mulai genggengan pak gitu. kalau tidur kenapa lebih peluang genggengan lebih banyak gitu ya karena tubuhnya lurus edaran eh, darahnya itu lebih lancar makanya terbaik memang tidur ya terbaik gitu ya Terbaik terlentang gitu ya. Nah, ada ada suka apa enggak? gergingen gitu ya. Itu sebenarnya terjadi karena aliran aliran oksigen yang kita sudah tes pH-nya naik ya, makin lama ya saturasinya kadang pH belum naik, saturasi sudah naik bisa 100 nah itu begitu. Kalau anda nggak suka gergingen gitu ya, ada duduk gitu ya, duduk gitu kayak saya gini, duduk kursi gitu ya. Kebanyakan dinginnya hilang. Yang kedua, anda gergingen, anda buka mata gitu ya. Jadi buka mata sudah mulai hilang. Kalau nggak ya duduk. Biasanya orang yang duduk tidak mengalami simptom ringan seperti orang yang tidur karena kalau tidur memang terlentang darahnya lancar oksigennya penuh gitu ya ring ring ring bahkan kalau istilahnya istilahnya bimbo itu you lose your body <laughs> kayak kayak organ tubuhnya copot <laughs> dan dia bilang itu charge, ya. di charge gitu ya di charge drum gitu kayak tapi peredaran darah lancar Pembuluh darah sampai yang kecil-kecil yang tersumbat, terbuka gitu, jadi kesembuhan terjadi. Ya, itu keinginan. Tapi kalau kalau khawatir, ya rasanya nggak nyaman dengan ringin, ya udah, buka mata masih keinginan, jangan tidur, ganti duduk gitu ya, duduk di kursi gitu ya. Biasanya itu keinginan hilang. Nah, sekaligus lagi, eh, pusing ya. Metode satu harusnya nggak pusing, tapi keringinan. Kalau pusing, berhenti di titik kapan? Keringinan, gitu ya. Waktu berhenti, terus nafas pelan-pelan atau kurangi ritmenya. Kalau metode dua biasa itu keringin, ya Nanti apa pusing itu fly bukan, bukan pusing tapi nge fly gitu ya. Itu metode dua besok pagi metode dua saya jelaskan ulang. Tapi berbicara eh, kesemutan itu bisa diatasi seperti itu. Tapi yang pasti kalau begitu olah nafas selesai kesemutannya selesai. Anda tidak perlu khawatir sama sekali, ya bahkan mungkin bulan yang keempat, yang kelima, Anda masih bisa keringin lagi, gitu ya. Tapi lama-lama biasanya itu hilang ya karena memang itu seperti kayak dalam tubuh kita ini pembuluh darahnya kan banyak banget ya, pembuluh darah kapiler ya bukan banyak ya di mana semuanya ada. Dan seiring dengan faktor usia kan kadang ada yang pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil, gitu ya, ada sumbatan. Nah ini yang terjadi dengan olah nafas tapi teknik tertentu, ya banyak macam teknik, tapi bimbov ini kan yang betul-betul sangat kuat bisa diuji, itu kan saturasi dan dan alkali gitu ya. Nah, itu mengalir. Lalu kayak rasa ini gitu ya. Saya sih sekarang udah enggak lagi ya, tapi dulu cukup lama juga. Atau mungkin sekarang banyak banyak duduk. Nah, yang pasti lagi tidak kesemutan adalah ketika sambil kan yang minum kisah kanker tumor orang diabetes ph-nya cuma di bawah 6, gitu ya siang-siang ngetes juga di bawah enam tapi kalau bangun tidur memang relatif lebih rendah ya jadi masih bangun tidurnya 5,5. nanti kan kita udah banyak minum air putih nggak pakai olah nafas banyak minum aja gitu ya nanti bisa naik 6,2, 6,3. gitu ya tapi kalau udah sering latihan olah nafas nanti bangun bangun aja enam koma gitu ya enam sampai nanti bangun tidurnya tujuh koma satu gitu ya ketika sudah nah yang ph-nya di bawah enam Terus di tiga jam sekali gitu ya, mana enggak kan di kantor juga nggak ada. mau dia duduk kayak orang, lah ya. jadi kalau tiga jam sekali itu boleh yang berikutnya sambil jalan, sambil nyapu, ya kita enggak kehilangan waktu ya. Tapi olah nafas, tarik lepas, tarik lepas, sambil jalan-jalan gitu ya, itu saturasi naik, pH naik jadi dan tidak mungkin kesemutan, <laughs> Nggak akan kesemutan itu ya, sambil itu boleh ya, karena kalau kita... Terutama yang pH-nya rendah, jadi kesemutan nanti. Kita sambil duduk, sambil nyapu, sambil apalagi, gitu ya? Itu tidak akan kesemutan. Oke. Okay.